Assalamualaikum bunda, ketemu lagi di channel YouTube Pawon Tresninos. Di video kali ini kita ingin membuat asam-asam cumi cabai hijau. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus ya videonya sampai selesai. Terima kasih. Bahan-bahan yang diperlukan. Di sini ada 300 gram cumi asin yang sudah aku rendam dengan air panas ya Bunda bumbu-bumbunya adalah satu buah bawang- bombay 3 siung bawang putih 3 cabe merah 6 cabe hijau, 12 blimbing sayur. Satu bungkus saori Satu bungkus roiko. Oh iya pemirsa, yang belum subscribe, subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video aku selanjutnya satu papan pete yang sudah aku belah-belah semua bumbu kita iris-iris terlebih dahulu irisnya agak serong ya bunda bumbu, sudah aku iris sudah kita cuci cuminya sampai bersih satu persatu kita bilas kembali selanjutnya kita siapkan wajan tuang minyak secukupnya tunggu sampai panas masukkan semua bumbu Ori, penyedap, garam, gula pasir. Lalu kita masukkan cuminya, Bunda. Kita aduk-aduk, kita tuang air sebanyak 300 ml kita tunggu sampai mendidih kita masukkan pete masukkan eh, belimbing sayur asam-asam cumi hijau sudah matang Bunda dan siap kita angkat kita tuang ke dalam wadah ya Bunda hmm aromanya begitu menggoda Bunda pasti enak Wow ini dia asam-asam cumi cabe hijaunya siap kita santap. Selamat mencoba. Assalamualaikum.